Terima kasih ngajarin <tok> dong Hai guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Fin official Oke jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan lagi preset a buat kalian oke ya tanpa berlama-lama kita langsung aja lah ya ke masuk ke video preset yang pertama <tok> Oke, okay guys. Selanjut ke episode kedua, ya. Oke, okay guys. Selanjut ke episode yang ketiga, ya. Oke lanjut ke lagi ke preset yang keempat guys <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang keempat ya kelima maksudnya <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang keenam guys Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh ya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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-10. <SILENCIO>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 Oke lanjut ke preset yang ke-13 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14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 jangan kau okay, jangan Oke lanjut ke presiden yang ke-17 Oke okay, Guys selanjutnya ke presiden yang ke-18 ya Oke lanjut ke preset yang ke-19 guys Funky Remix. Oke lanjut ke preset terakhir itu ke-20 Oke okay guys mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya bye